Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Ketemu lagi bersama saya di CB Tabanan Kali ini kita ada di bengkel 17 plus BSR Kembali lagi di bengkel ini dan kita akan mereview sebuah motor. Ini adalah motor pelajar. Ini langsung sama ownernya. Halo dulu, om. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mereview motornya. Nah, ini dia penampakannya. Wih. Nah, ini kita bilangnya CB pelajar ya. CB pelajar. Uh, sebenarnya di sini ada tiga motor nanti akan kita uh, review uh, motor yang lagi satu ada di dalam yang satu lagi masih di rumahnya sambil kita nunggu ini kita bikin part satunya dulu ini bagian yang pertama oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung tanya-tanya soal motornya uh, dari depan deh ya deh dari depan deh nah uh, dari setir setirnya ini apa Setirnya CBR, CBR yang new ya. Ini agak agak pendek gitu, soalnya ya yang new stabilisernya custom. Enggak custom. ada mereknya ya? <laughs> custom oke. Okay. Terus uh, pengereman Tiger standar uh, pull ya, sampai bawah ya. Mas, master Tiger, kaliper juga Tiger ini kopling pakai tiger juga uh, holdernya Tigger, Tigger. holder kiri tiger gas Tigger. kanan gas. Daytona. ini Daytona ya Daytona, oh. ini ini apa nih? Lighting. Oh ini untuk lampu ya, yes. <laughs> oke siap. Nah itu di atas kita ke bawah langsung uh, shock backernya ini apa nih? Uh, GL ya. GL, GL Pro ya, tapi dimodif di modif sini. Woi keren sekali nih. Nah ini tips buat semeton juga yang mau low budget tapi penampilan ciamik. Nah pakai ini. <laughs> <laughs> Penampilannya ciamik. Oke kita langsung ke sebelah. Nah dari depan. Oh, lampu depannya deh. Jute ya. Jute batoknya yang atau jute juga. Ini kayaknya udah lama nih atau jarang dirawat. <SILENCIO> <SILENCIO> jarang dirawat. Halo, rating? Diamond ya, yang diamond ya. Ini warnanya hitam. Yeesh, mantap. Ke bawah, selebor depan. Ninja R ya. Ninja R. Ini yang kayaknya yang yang imitasi ya. Enggak <SILENCIO> apa-apa sih. tampangnya juga enak nah ini penampakan dari samping untuk bottom GL-nya tuh keren kan keren dong nah, low budget low budget banget makanya pas kalau kita bilang pelajar yeah. ya enggak piringan variasi ya variasi biasa tromolnya tromol GL tromol GL ya jadi masih uh, apa namanya baut baut lima nah bagian depan terus ke kaki deh ke peleng lumayan nih. Ini yang yang dukungannya lumayan nih. TDR. TDR yang yang perform rim high perform ya. Ini ukurannya berapa? 160 ya. Itu yang depan. Kalau yang di belakang? 160 juga. Oke. Ban Pakai Swallow. Nah ini ban sejuta umat kita di BSR ya. <laughs> Swallow Thunder. Depan belakang. Ukurannya sama. 90-80. Yang di belakang 100 ya. 100 per 80. Yang depan 90 per 80. Kaki udah lumayan. Ya Kita langsung ke bagian belakang deh dulu. Shockbreaker belakang. revo. Ini udah nggak? yang yo <laughs> oh, ya yeah. yang SKR ya di sini terlihat ada tulisannya SKR tapi lumayan sih lumayan lumayan empuk lumayan empuk dan tampangnya juga nggak terlalu jelek ya tiruannya dari Tiger lah ya terus arm nah ini arm yang lumayan nih ini yang aluminium K 2 R premium E ini dapat limbah atau beli baru dulu beli baru, beli baru. Lipah, ya. iya sih. tapi lumayan lumayan mendukung terus kalau ini First step boncengannya oh, CB600. CB600 ya CB600. ini komplit sama pijakannya ini juga enggak kayaknya ini beneran atau ini punya bison oh punyanya dia bawaannya dia oke okay mantap ya <laughs> oke okay. uh, tromol belakang biasa ya tromol sejuta umat <laughs> nah kalau selebar belakangnya tristar kayaknya pressan ya? pressan uh, press pressan press yang dulu kayaknya ini ya yang yang yang masih handmade ya oh, okay. ya nah kalau dudukan ini ini ori ya nih, p yang biasa oh yang biasa <laughs> <laughs> ini juga BSA biasa ya BSA biasa, ratingnya pilihannya yang kota, yang persegi ini variasi biasa sih mehel custom ya yang custom ya biasa. ini penampakan dari samping kiri itu dia Uh, sebelum ke itu udah sih semua sebenarnya basicnya ini basicnya apa sebenarnya nih mm -hmm, basic basic basic motornya, basic motornya. GL, Pro. GL Pro GL Pro New Tech ya New Tech GL Pro New Tech uh, berarti rangkanya GL juga berarti ada perubahan di bagian belakang berarti ya okay, siap. Uh, mesinnya <coughs> mesinnya GL Pro tapi udah di-up. Oke langkah berapa nih? Kedap langkah Wah, dari GL ke 72 ini banyak sekali up-nya. Tapi uh, blok kop udah, udah Tiger ya. Bloknya Tiger. Eh uh, top masih GL standar. Siap. Itu jadi polesannya ini kayaknya poles produksi sendiri nih. <laughs> Koles produksi sendiri, jadi di, di amplas sendiri. Tapi lumayan sih. Untuk low low budget, ngerga? Iya. Berarti ini udah standar Tiger jadinya ya, standar Tiger ya, cc ya, standar Tiger. Kita lihat ke karburatornya. Bagian kanan deh, deh. Ini ngomong-ngomong, yang punya ownernya ini nama nama aslinya siapa sih deh? Agus Sutirka. Agus Sutirka Sampai ya. Mati. Ya, tapi kalau kita di BSR sih, Manggilnya Dua <laughs> panggilannya agak-agak-agak gimana gitu ya. Ini punyanya doglong, woi. <laughs> nah, ini karbu PE 28 yang yang biasa. Yang biasa. Tapi udah mumpuni sih. Ini bawahnya dapat banget kayak ini. Ya. Nah. Terus, kenal pot GL GL 5 Tapi kayaknya bagian belakangnya agak dipotong loh jadi lebih pendek Nah, rangka juga udah full manisan Ini juga udah mengacu ke tatanan nganjuk gitu ya sebenarnya bukan style nganjuk sih, ini style BSR Iya Kalau tangki, ini yang terakhir nih Tanki, tangki press dream yang dulu tuh ya, yang dulu ya, belum ada pressan uh, apa uh, yang yang solo sama Doraemon itu masuk ya. Tapi lumayan sih, ada bocor nggak? nggak. nggak. Ini finishingnya di Untuk chatnya di sini, di sini, di, di, di BSR17 ya. Yeah. Oke, okay. jadi selain kita service servis motor restorasi, kita juga nerima chat. Yeah. <laughs> Betul Langsung main-main ke sinilah Ya Boleh lah Gak apa-apa Perkenalan -apa. dulu gitu Dan lain sebagainya Silahkan Kalau jok Ini jok yang jadi Jok jadi Lumayan sih Mau oh, rapi Oke kita lihat di bagian kiri Nice Untuk dana pelajar <laughs> Ini dari awal sampai Saat ini berapa nih Udah ngabisin kira-kira totalnya sampai 20 kurang lebih ya kurang lebih 15 lah ya, ya. Oke okay. mungkin nanti ini akan ada perbaikan karena beberapa partnya ada yang uh, apa namanya uh, bukan original ya. jadi agak low-budget nah gearnya ini berapa nih tiga ya? 35 ya 35 depannya 15, 15 mumpuni sih, karena udah speknya naik soalnya. Nah itu kira-kira semeton untuk review CB Pelajar yang Part 1. Sebenarnya yang pertama udah ada sih CB Pelajar Part yang pertama punyanya si Yuda, tapi ini punyanya si, si Tirta Kita pakai Part 1. Nah itu semeton. Mudah-mudahan e, ini bisa menjadi inspirasi buat semeton. Dan jika suka dengan video ini silahkan di like di share komen dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe <laughs> dan aktifin loncengnya Oke okay? uh, sebelum kita pamit kita mau perlihatkan dulu tampang si ownernya. Oke okay, gitu jadi itu review kita tentang CB pelajar part 1 ini nah, nanti jika semeton ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya Itu. Nah ada yang ingin disampaikan mungkin untuk pemula-pemula <laughs> Oke, okay, nah mereka udah tahu. Jadi paling tidak ini bisa menjadi tolak ukur lah ya. untuk ngebangun oh, CB dengan budget yang low, Low, gitu ya. low budget, artinya budgetnya pas-pasan tapi bisa. Oke, okay, semeton. Itu saja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Terima kasih.